Jalan kita untuk hidup bahagia. Sepertinya aku tak percaya saat getar tak lagi ada. Bukaan cinta hancur tak tersisa. Saat aku ungkapkan kata perasaan di dalam maka maafkan segala rasa dan tinta ungkapkan perasaan tidak ada untuk kita putuskan cinta maafkan segala rasa